Halo semuanya, aku Riam, balik lagi dengan aku. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja ya. Dan di video kali ini, gue pengen melanjutin buat ngebahas video-video penampakan terseram bocil yang ketempelan part 4. So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu. Linknya gue taruh di bawah. Enggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. So video yang pertama ini sempat viral banget di TikTok beberapa waktu belakangan ini. Ada seorang bocah yang lagi asik main sendirian di kamar. Nah seperti biasa ya, buat ngawasin kondisi anaknya, orang tua zaman sekarang itu biasa naruh nanny cam atau baby cam di dalam kamar bocah itu. Tapi si bocah ini tuh sama sekali nggak pernah tahu tentang keberadaan kamera ini, karena orang tuanya sama sekali nggak pernah ngasih tahu kalau ada kamera di dalam kamar bocah ini. Tapi tanpa alasan yang jelas tiba-tiba suatu hari bocah ini tuh kayak sadar sama keberadaan kamera yang ada di dalam kamarnya Dan si bocah ini coba buat megang kamera itu Tapi persis pas momen di mana bocah ini megang kamera itu kayak ada sosok lain yang ikut terekam di kamera Sorry. Yes, persis pas bocah itu ngambil kamera ini, Doi itu kayak sama sekali nggak sadar kalau ada sebuah penampakan persis di sebelahnya. Banyak yang bilang katanya sosok yang tadi itu mirip kayak nenek-nenek yang rambutnya udah putih. Dan anehnya, sosok yang tadi tuh kayak ikutan ngeliat ke arah kamera. Ini videonya creepy banget ya. Karena kalian bisa lihat sendiri, ekspresi bocahnya tuh bener-bener legit. Karena Doi sama sekali nggak sadar sama penampakan yang tadi. Dan kemunculannya itu emang agak jumpscare ya. So gimana nih menurut kalian? Apakah sosok yang tadi itu emang benar adalah sosok penunggu rumah bocil ini? Atau jangan-jangan cuma video settingan? Ibu. Ada seorang bapak-bapak yang cerita kalau anaknya yang berusia lima tahun itu sering kebangun tengah malam belakangan ini. Terutama sejak neneknya meninggal. Anak ini cerita kalau Doi itu selalu ngerasa ketakutan selama Doi tidur di dalam kamarnya. Jadi bapaknya ini inisiatif buat beli kamera cam buat ditaruh di dalam kamar anaknya. Tujuannya buat ngasih lihat ke bocah itu kalau di dalam kamarnya itu sama sekali nggak ada apa-apa, jadi nggak perlu takut. Tapi pas bapaknya ini ngecek rekaman kamera CCTV itu, Doi itu ngerasa aneh karena ada sesuatu yang bergerak di atas kasur. Yes, berkali-kali ada sebuah bayangan hitam yang kayak lompat-lompat di atas kasur bocah ini. Dua video yang tadi itu diambil di dua malam yang berbeda, guys. Dan Doi itu sama sekali nggak paham bayangan hitam yang tadi itu apa. Tapi Doi cerita kalau di dalam rumahnya itu sama sekali nggak ada hewan peliharaan. So, pastinya warna hitam yang tadi itu bukan kucing atau anjing peliharaannya. Dan di malam yang lain, pasti si bapak nemenin bocah ini lagi tidur di dalam kamarnya... Ada sebuah kejadian yang sampai bikin mereka berdua kebangun dari tidurnya. Tiba-tiba ada sebuah buku berukuran besar yang jatuh sendiri dari atas rak. Padahal buku itu udah ada di situ lama dan sama sekali nggak pernah jatuh sebelumnya. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, ekspresi mereka berdua itu bener-bener legit banget. Mereka benar-benar kaget dan sampai kebangun dari tidurnya. So, gue bisa pastiin kalau video yang tadi itu bukan video settingan. Wucu. Video yang ketiga ini, lagi-lagi ada sebuah video yang sempat viral banget belakangan ini di TikTok. Jadi ada seorang ibu-ibu yang punya satu anak di rumahnya. Selain di rumah itu, Doi juga tinggal bareng kakek anak ini. Tapi suatu hari pas ibu bocah ini lagi ada di kamar mandi, tiba-tiba Doi ngelihat ada siluet bocah di kaca kamar mandinya. Padahal anaknya itu lagi ada di ruang tamu. Who are you? Hello. Ada seorang bocah yang lagi berdiri di belakang kaca itu. Siluet bayangannya itu bener-bener kelihatan jelas banget. Dan bahkan di beberapa kesempatan gua lihat bayangannya itu kayak gerak guys. Tapi dari awal sampai akhir video, bayangannya itu cuma berdiri diem disitu situ aja. Video yang tadi itu udah ditonton belasan juta orang di Tiktok. Ada beberapa yang bilang katanya sosok yang tadi itu adalah jin anak kecil penunggu rumah Tiktokers ini. Tapi nggak sedikit juga yang bilang yang tadi itu cuma video hoax. So gimana nih menurut kalian? Video yang berikutnya ini adalah video liburan keluarga yang udah diambil bertahun-tahun yang lalu. Dan kualitas gambar video ini tuh nggak terlalu bagus karena mungkin kamera yang dipakai buat ngerekam video ini masih kamera kualitas kentang ya guys. Nah keluarga ini itu lagi liburan di outdoor. Kayak wisata alam gitu dan kayaknya mereka tuh happy banget. Mereka tuh sama sekali nggak ngerasa ada yang aneh selama mereka liburan di situ. Tapi abis mereka pulang dan mereka lihat lagi rekaman video yang tadi, mereka baru sadar kalau ada yang ngawasin mereka sekeluarga. Kalau kalian perhatiin di bagian sisi kiri video, di situ ada anak kecil berkulit pucat yang kayak ngeliatin lama banget ke arah keluarga ini. Walaupun videonya itu kualitasnya jelek, tapi si lewat bocah ini itu bener-bener kelihatan jelas. Tapi gua rasa kayaknya yang tadi itu bukan orang deh, karena posisinya tuh aneh banget. Doi kayak ada di tepi sungai dan kayak nggak pakai baju gitu. Dan kalian bisa lihat sendiri ekspresi keluarga ini itu bener-bener gak sadar sama penampakan yang barusan. Hmm. Ada seorang pekerja bangunan yang ditugaskan buat merenovasi bagian basement dari sebuah kompleks apartemen yang udah tua banget Yang konon katanya bangunan ini dibangun sejak tahun 1700an Dengan waktu yang begitu panjang nggak kebayangkan berapa banyak kejadian yang pernah terjadi di bangunan itu Katanya dulu bagian basement ini tuh dipakai untuk kaum yang kurang mampu, tapi saat ini bagian basement apartemen ini tuh udah kosong dan sama sekali gak ada orang. Nah, selama pekerja bangunan ini bekerja di situ, doa itu ngerasa ngalamin beberapa hal yang aneh bareng teman-teman kerjanya. Gak jarang mereka tuh ngedenger ada suara ketawa anak kecil sampai suara bocah lari-lari. Sampai suatu hari pekerja bangunan ini mutusin buat mulai merekam kejadian-kejadian aneh yang terjadi di basement apartemen itu. Dan, Doi juga nge-share video-video itu di akun tiktoknya. No. Tiba-tiba, mainan mobil-mobilan itu bisa nyala sendiri. Padahal saat itu di ruangan yang tadi, Doi itu sendirian dan sama sekali gak ada orang lain. Nah setelah kejadian yang tadi, masih banyak banget kejadian aneh yang terjadi selama Doi bekerja di situ. Sampai suatu hari pas Doi mulai ngedengar ada suara ketawa anak kecil lagi, Doi langsung nyalain kamera infonya dan mulai ngerekam. Yes, di video yang barusan akhirnya Doi berhasil ketemu sama sosok yang selama ini ngejailin Doi dan teman-teman kerjanya. Ada sosok bocah yang ngintip dari balik tembok yang ada di depan orang ini. Bocahnya itu cuma kelihatan setengah kepala, rambutnya hitam dan kulitnya pucat banget. Penampakannya itu sejelas itu dan deket banget sama orang ini. Dan pekerja bangunan ini juga kaget karena Doi itu bener-bener gak siap kalau bakal ketemu sosok yang tadi. Kalau gua zoom dan gua perhatiin sosok yang tadi